Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini hendak ditunjukkan bagaimana mengedit uh, berkas pdf ini berkenaan dengan pengajuan buku elektronik saya akan tampilkan Ya, ini tampilan keseluruhan ya. Di halaman e-deposit purpose beberapa buku yang harus dikirimkan adalah Engkau Teladan, sebuah renungan para pendidik generasi umat. Di sana jenis bukunya adalah buku elektronik. Pada cover belum mencantumkan sumber sumber elektronis ya caranya adalah dengan ya dengan membuat mengedit ya kita buka dahulu uh, file ini Microsoft Word, kemudian kita tambahkan uh, sumber elektronis Kemudian, pada over ini juga, ya. Nah, ini sudah ada, ya. Kita save as menjadi, menjadi PDF ya, seperti ini, ya. Sel selesai, ya. Kemudian, ini simpan saja. Nah, selanjutnya dibuka saja filenya maaf ya kita lihat mana buku ini ya dibuka ya sumber elektronnya sudah muncul sudah muncul sudah muncul ya ini sebagai uh, ya, untuk mengikuti uh, aturan ya yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional bahwa buku elektronis itu pada judulnya dilengkapi dengan keterangan sumber elektronis. Karena file ini akan diserahkan, maka kita edit. Saya menggunakan Adobe Acrobat Pro Extended. Caranya adalah dengan seperti ini ini bisa di drag ya, dipindahkan ke sini ini di delete dulu aja delete hilang ya lalu yang ini dipindahkan ya, sekarang sudah pindah kalau ini hanya beberapa halaman aja 5 halaman yang ini belum ada keterangan sumber elektronisnya di delete kemudian yang ini dipindahkan ya selesai ya yang ini sudah tidak digunakan ditutup saja saya perbesar judulnya sudah ada ini cover luar ini cover dalam dan ini belakang cover dalam ini keseluruhannya 30 halaman saja Seperti ini, dan uh, tadi sudah mengedit edit, -edit uh, file PDF. Sekarang tinggal save aja ya. Selesai ya, ini yang bisa disampaikan. Jadi, bila ada yang hendak mengedit PDF, bisa gunakan Adobe Acrobat Pro Extended. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.